Bismillahirrahmanirrahim Pernahkah anda membayangkan bagaimana Allah Subhanahuwataala melipat gandakan fahala sesuai sekehendaknya? Jangan berkecil hati jika amalan kita sedikit atau barangkali terasa berat untuk beramal. Islam melalui petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bagi umatnya yang ingin mendulang banyak pahala dengan cara mudah. Hanya dengan membacanya, setiap huruf mendapat ganjaran 10 pahala kebaikan. Apakah amalan yang dimaksud? Mari kita simak hadis Nabi berikut ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Wasallam bersabda Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Maka baginya satu hasanat atau kebaikan Dan satu hasanat itu dengan sepuluh kali lipatnya Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Al-Quran terdiri dari 114 surat 30 juz dan 6236 ayat menurut riwayat hafaz 6262 ayat menurut riwayat ad-dur dan 6214 ayat menurut riwayat warsi Imam Syafi'i mencatat ada juta ribu huruf dalam Al-Quran Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi Dalam kitab Fadha'ilul-Quran Menjelaskan Sesuatu ibadah itu baru dihitung sebagai satu amalan Jika dilakukan secara utuh Atau keseluruhan Tetapi tidak demikian dengan amalan membaca Al-Quran setiap bagiannya akan dinilai sebagai satu amalan Sehingga membaca satu huruf pun tergolong satu hasanat atau kebaikan di dalam Al-Quran Bagi setiap satu kebaikan Dijanjikan pahala berlipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya Barang siapa membawa amalan baik Maka untuknya pahala sepuluh kali lipat amalannya tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dengan sekehendaknya Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Permisalan bahawa setiap huruf Al-Qur'an dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Alif Lam Mim Berisi 30 kebaikan Jika yang dimaksud adalah Alif Lam Mim Permulaan Al-Baqarah Berarti hitungan pahalanya 30 Dan jika yang dimaksud adalah Alif Lam Mim Permulaan surat Al-Fil Dengan menghitung jumlah huruf Yang dilafatkan menjadi 90 pahala Imam Al-Bayhaqim meriwayatkan. Aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi Ba, sin, mim, dan seterusnya adalah huruf-huruf terpisah. Mari kita berhitung, jika total huruf Al-Quran berjumlah 1027 ribu huruf, beruntunglah mereka yang menghatamkannya setiap bulan atau setiap pekan. Kalau satu huruf diganjar satu kebaikan Dan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Dari Allah Ta'ala Coba hitung Satu juta dua puluh tujuh huruf dikalikan sepuluh Berapa banyak pahala yang kita dapat? Jika membacanya dalam keadaan ikhlas Mengharap ridhanya, Hitungan ini bisa jadi tidak berlaku Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pemurah akan memberi pahala tanpa hitungan Itulah amalan yang satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga saja kita termasuk golongan orang-orang yang senang membaca Al-Quran dan mengamalkannya Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh